Dan haruskah memilih antara dua hati yang berbeda? Rasa gelisah dan betas yang bisa bohongi, hati dan rasa. Harus parsapa, maaf harus seperti ini. Beta yang mengerti menahan hati. Jujur separuh hati beta telah dimiliki. Gini. Antara nyaman dan cinta, beta dilema Harus memilah hati dan sapa Beta cinta sih, tapi nyaman dan dia Alis sakiti, beta terluka, dia Beta terbiasa Nyamandeng dia Jujur beta kuwi Ini salah Tapi beta sing bisa Bohongi rasa Antaranya Seperti ini Betas yang mengerti Menahan hati Jujur separuh hati Betatlah dimiliki Tanya hati Mengapa begini Tapi nyaman deng dia ala sakiti, beta terluka Dia yang ada, obat rasa Beta terbiasa, nyaman deng dia Tapi nyaman deng dia Alis sakiti, beta terluka Dia yang ada, obat dirasa Beta terbiasa, nyaman deng dia Jujur beta akui, ini salah Bisa bohongi rasa antara.